harganya berapa bang? harganya murah, 80 juta aja 80 juta? iya 80 juta mantep nih bang ya kan 80 juta masih bisa nego kali ya bang colek-colek ya colek. colek dikit aja <laughs> tapi itu colek dikit aja nego tipis siap bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya Dirusa Auto oke okay, teman-teman terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton terus channelnya Dirusa Auto karena cuma di channel ini yang akan membagikan informasi stok showroom ya dan juga Promo DP ringan serta harga bajongan biasanya kita akan informasikan ya. Oke kali ini saya ada di daerah Sawangan ya bang Sawangan, Jalan Sawangan Raya Depok ya. Nah tepatnya di Mahameru Mobilindo teman-teman ya. Dan hari ini saya didampingin sama pengelolanya langsung atau staff marketingnya. Yaitu dengan abang siapa bang? Abang Priyatna Abang Priyatna, Priyatna. Ya. Jadi nama tenarnya di Sawangan Depok Ini bang Priyatna Priyatna Ya bang ya? Betul Mantap Mantap, ya. mantap. mantap. <laughs> Oke okay. Di Mahameru ini kita ada beberapa stok yang akan kita informasikan ya bang ya? Ya Betul Alamat Mahameru Mobilindo tepatnya ada di mana bang? Dan nomor teleponnya bang? Oh, di jalan raya Mutar Nomor Siap. 48 Depok, Sawangan. Siap, nomor teleponnya di 0838 delapan tiga ada di sini. Tok toknya Bang Priyatna di Mahameru, mobil Indo ya. Yang Siap. pertama ada apa aja, Bang? Avanza, Avanza Toyota, ya, Avanza 2017 Avanza tipenya apa, Bang? Tipe G, tipe G, G transmisi G. manual, tipe G manual tahun 2017, 2017 ya, Bang? Iya. Ya, kalau boleh tahu kilometernya berapa ya, Bang? Kilometernya 90 ribu. 90.000 puluh 90.000 teman-teman ah. ya Dijamin aman ya Atas nama pribadi atau nama perorang? Pribadi ya. Bukan PT ya Pribadi yeah. teman-teman ya Pokoknya sudah diinspeksi ya Bang ya? Sudah Mobil pokoknya aman ya? Aman setosa Aman setosa Kaki-kaki masih oke okay, Bang? Oke okay. <laughs> Siap jalan luar kota jalan ya Bang? Luar kota. <laughs> jalan luar kota Jalan luar kota, oke okay. Bang, kalau boleh tahu harga fansanya dibanderol berapa Bang? 155 juta nego. 155 nego, teman-teman, yes. untuk Avanza tahun 2017 yes. tipe G manual di kilometer 90.000. Siap kalau Siap. gitu. Angsurannya, Bang? Angsuran 4 juta 400. 4 juta 400, 400 ya. 4 tahun. 4,4 tahun ya. Nah, sambil Nego santai kalau teman-teman mau telepon Bang Priatna langsung. Iya, ya. nego santai. Nah, nego santai ya. Nego DP. Nah, nego DP. DP 18 juta bungkus enggak, Bang? Oh, bungkus. Bungkus ya, Bang bungkus, ya. Bungkus. Bungkus, bungkus. bungkus. Tuh teman-teman, pokoknya klunya DP 18 juta untuk Avanza G manual 2017 17. ya. Bungkus pokoknya. Bungkus. Ya, Bang ya. Bungkus dong. Siap. Oke, kita lanjut lagi, Bang, ke Oke. unit selanjutnya ada Toyota Toyota kalia kalia ya bang ya 2018 manual tahun 2018 manual ya bang iya. kilometernya boleh diinformasin bang iya kilometernya 80 ribu 80 ribu ya hmm. 80 ribu kilometernya uh, transvisinya manual manual ya bang? warna putih warna putih Kebetulan platnya plat Jakarta Barat, Jakarta Barat ya bang ya. Iya. Itu ganjil platnya ya. Ganjil. Nah, betul, atas betul. nama pribadi atau ya bang? pribadi. Pribadi. lagi teman-teman. Jadi lebih gampang nanti balik namanya ya bang ya. Tuh. Siap sekali. Pokoknya udah diinspeksi ya bang ya. Udah, aman ya. Aman. Kaki-kaki semua aman. Aman. Mesin aman. Aman. Pokoknya tinggal siap pakai teman-teman iya, ya. Betul. Tinggal isi bensin. <laughs> betul. Isi bensin aja ya. <laughs> tinggal isi bensin. Isi bensin, bensin aja. Harganya di Bandung berapa bang? -nya bang? Harganya 120 25 Nego 125 Nego untuk Kalia G manual 2018 teman-teman iya. ya Pajaknya juga panjang bulan 12 ya Iya, iya. Untuk paket kreditnya Bang boleh Bang DP15 Nah yang ini yang DP15 iya, ya DP 15. Bang DP15 DP15 angsurannya 3,5 3,5 selama 4 tahun ya Bang 4 tahun 4 tahun teman-teman ya DP15 juta ya Pokoknya kalau teman-teman mau nego saya tutup mata, saya nggak ikutan ya kan datang aja langsung ke Mahameru Mobil Indo atau telepon dulu ya Bang ya. Iya. Heeh. Ah, ah. Kira-kira kaliannya masih bisa dipres lagi nggak, Oh, nih, masih bang? dong. Masih ya? Masih nego. Masih nego ya. Masih nego Teman-teman ya. <laughs> masih nego, teman-teman. Jangan lupa ya kan. Lupa nego. Iya, nego. Sambil kita ngopi, ngopi, ngopi negonya. Ya. Ya, kan? <laughs> iya, <laughs> iya. iya. Siap. Siap-siap siap Bang Priyatma. Oke bang, kita lanjut lagi nih ke stok berikutnya bang. Ada stok apa lagi nih bang? Toyota Calya lagi ya? Metik 2016. Nah ini metik ya, jadi yeah. manual metik lengkap nih Toyota Calya ya, yeah. ada di sini ya bang yeah. ya. Nah. Cuma beda tahun aja. Beda tahun aja. Kalia gen 2016. Iya. Yeah. Nah ini kilometernya berapa bang? Kalau bertambah. Kilometernya bang? baru tiga 35000 lima ribu. 35 ribu yeah, ya? Antik. Masih kecil ya? antik ya? Antik dong. Uh, antik. Ini juga kayaknya juga plat depok ya Bang ya? Plat depok dia Plat depok, plat depok. itu ganjil platnya teman-teman nah. ya kan Atas nama pribadi ya? Atau? Pribadi Pribadi ya Bang ya? Tangan pertama dari baru bang. Tangan pertama dari baru nih teman-teman Kalianya, pokoknya antik, kilometer lima ribu Antik Antik, pokoknya transmisi aman ya Bang? Aman? Kaki-kaki Bang, aman ya? Oh, aman Aman ya? Enak tidur dalam <laughs> pokoknya dalam Pokoknya enak tidur dalam mobil deh <laughs> Menyak ya? Menyak. <laughs> Siap Bang Nah, harganya di bandar berapa Bang? Harganya di 115 seratus juta aja. Seratus lima ya bang ya. Nego, nego ya. Kalau ada orang beli cash 110 sepuluh kasih nggak bang? Oh lebih lah. Lebih 10, dikit ya? ya. Naikin dikit dari 110 sepuluh teman-teman. Bungkus, ya langsung, bungkus, bungkus langsung bungkus, ya. Bungkus, langsung, <laughs> langsung, langsung, langsung. Bang, kalau misalnya uh, beli kredit bang boleh di Invoir masih boleh? DP berapa? Biaya DP-nya nggak sebanyak banyak. Berapa? Lima juta aja. Masih di angka lima jutaan sambil nego teman-teman ya. Sambil nego santai. Sambil nego santai. Ya, ya, ya. Angsurannya berapa bang? 3,2 Wah 3,2 oh karena 2016 ya iya. nah, Karena ini tahunnya lebih tua jadi lebih murah lebih dibanding murah. yang tadi ya Metik lagi Metik lagi, iya, kilometer rendah angsuran 3,2 juta, juta teman-teman ya. Iya 3,2 Siap, kalau gitu ya bang ya yep. Nah jadi kalau ada yang mau pesan langsung aja telepon yep. ya. Siap Oke bang kita lanjut lagi nih bang Itu di Brio. stok Brio ya Brio RS 2017 Brio RS tahun 2017 teman-teman Transmisinya bang Matic Matic ya Matic. RS 2017 Matic nah, nah ini mobil yang banyak cari orang nih. Iya, imut ya. soalnya. <laughs> imut ya. Terus juga kilometernya berapa bang? Baru 60.000 ribu. Nah 60.000 ribu ya masih rendah juga kilometernya okay, ya. ya. Yeah. Ini platnya plat Jakarta Timur genap teman-teman. Genap. Ya. Nah. Harganya di bandar berapa, bang? 145 juta aja. 145 empat masih nego. bisa nego. Oh, nego. Masih bisa nego lagi, teman-teman. Ya nego. kan nego alus, pokoknya ya. Nego kan? alus datang ke sini, Bang Priyatnya dikritikin aja biar negonya dapat banyak. Betul, ya kan? iya. <laughs> nah, kalau misalnya teman-teman mau ambil kredit, boleh difoin, Bang? Boleh DP-nya 20 juta. Nah, masih 20 juta tuh, teman-teman. masih terjangkau ya? 2017 ribu tujuh pokoknya cakep nya Ya kan teman-teman lihat sendiri, brionya nya masih kinclong, masih mulus pokoknya Nanti cek sendiri, dateng langsung aja ketemu Bang Priyatma Langsung nego Langsung nego, Be... ya Nggak usah lama-lama keburu laku ya Bang Iya, keburu ya. dimakan codot <laughs> <laughs> Siap Bang, ada lanjut lagi nih Bang, ada Xenia ya Bang Xenia LI 2011 Xenia LI 2011 Teman-teman, CC nya 1000 ya, ya jangan lupa -1000. ya Nah ini tipenya manual, LI yang standar ya Bang? Li standar. Li standar ya, tapi udah upgrade Up, kayaknya. Udah upgrade bang. racing dia. Udah upgrade racing ya. Iya. Yeah. Udah upgrade racing, spionnya juga udah elektrik ya yeah. bang, udah ritrack ya. Iya. Yeah. Siap bang, kalau gitu Li 2011 warna merah marun ya bang ya. Iya yeah, warna merah marun. Nah, ini kebetulan platnya plat F teman-teman, uh, plat F ganjil ya. Yeah. Nah harganya berapa bang? Harganya murah 80 juta aja. 80 juta. Iya. Yeah. 80 juta mantap nih bang, yeah. ya kan. 80 juta masih bisa Negot. sedikit kali ya bang, bisa colek, -colek ya colek, colek dikit aja itu, colek dikit aja nego tipis siap bang bang masih bisa kredit gak ya bang? itu bisa bisa ya, bisa. di DP berapa bang? iya DP nya kalau DP cepat bisa bang? oh bisa bisa ya? bisa Dan cari mobil keluarga yang enak makan, enak tidur, bensinnya irit, iya nah. kan? perawatannya gampang, nah ada di Senia yang ini nih bang L -I, ya. Senia LI ya. Murmer Murmur, -mer, murah meriah. <laughs> Oke, okay, bang, lanjut lagi nih bang. Ada Swift ya bang. Swift, Swift ya. Nah, ini tipenya apa nih bang? GX, GX, GX manual. GX manual. Tahun dua ribu ya bang yeah. ya. Tahun 2013 Platnya plat Jakarta Barat ganjil teman-teman. Ganjil. Atas nama pribadi? Pribadi. Pribadi, teman-teman. Pribadi. Ya atas nama pribadi. Pokoknya udah dicek semuanya, surat-surat aman, kelengkapan aman, ya, aman. aman, siap. Harga OTR-nya berapa, Bang? Harga cash-nya, Bang? Harga cash-nya 125 juta. 125, teman-teman, untuk Swift. Nah, ini jujur Swift ini jarang ya barangnya. Jadi kalau teman-teman cari, silahkan langsung ya kan. Dan ini tipenya tipe GX ya, Bang tipe GX ya. Yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi, nah, iya. Betul sekali. Nah, harga OTR 125. 125, paket kreditnya, Bang. Paket kreditnya DP 20. DP 20 angsuran? Angsuran berapa? tiga aja nah tiga teman-teman tenor 4 tahun 3.2 koma dua dapat suwir iya, ya. nanti bang dari kustomernya Derosa Auto atau ada subscribersnya Derosa Auto mau pesan di luar daerah bisa ya bang insyaallah bisa bisa dibantu bisa ya bang ya. Dibantu. pokoknya siap proses ya bang siap proses yang penting bi checking aman rumah sendiri hmm. ya bang ya hmm. langkat langsung ada mungkin pesan pesen buat teman-teman Derosa Auto kalau ada yang pengen beli mobil bang silakan bang Apaan, iya, suruh cepetan aja paling ya. Suruh cepetan aja ke sini. Harga nego semua Harga ya. nego semua sambil ngopi ya, Bang. Sambil ngopi. Sambil ngopi. <laughs> yang penting jadi. ya teman-teman dari derosauto Auto, kalau misalnya ada showroom yang ingin diliput, ya kan dengan derosauto Auto nanti bisa langsung DM di IG-nya Dani. Host Youtube Atau nanti ada nomor telepon di deskripsi ya Dan kalau misalnya Betul. mau beli mobil di Mahameru Mobilindo, Langsung kontak Bang Priyatna Nanti ada juga di kolom deskripsi ya Bang ya yeah. Siap kalau gitu Siap Makasih banyak Bang Oke okay, Bang Sharingnya ya Oke okay, siap Jangan lupa di subscribe Di screenshot Kirim ke Bang Priyatna Bang saya dari Apa Dapat dari Youtube gitu kan yeah. Minta yang kemarin tuh DP-nya DP Ceban misalnya Xenia yeah. Udah langsung aja Pokoknya kodenya seperti itu ya bang. Betul Siap, makasih banyak ya bang ya Oke Kita pamit ya Wabila Taufik wal Hidayah teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap stay terus di channelnya Res Di Rosa Auto, Auto.